siswa dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali berjumpa melalui perkuliahan daring di mata kuliah Statistika dan pada hari ini kita akan belajar dengan topik analisis regresi sederhana dimana analisis regresi ini masih menjadi tools atau alat analisis yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian di bidang ekonomi, manajemen dan beberapa bidang ilmu lainnya Nah, sebelum kita melihat bagaimana penggunaan uh, analisis regresi sederhana ini, pertama kita harus memahami konsep dasar dari analisis regresi. Secara konseptual, analisis regresi ini merupakan suatu metode analisis yang melihat hubungan ketergantungan antar variabel terikat atau kita sebut dengan dependent variable dengan variabel bebas atau independent variable. Nah, artinya bahwa kalau kita sudah belajar kemarin metode korelasi, metode korelasi tidak sampai melihat hubungan ketergantungannya antar variabel. Di mana dalam analisis korelasi kita hanya melihat kekuatan hubungan atau keratan hubungan antar variabel yang kita hubungkan. Nah, kelemahan dari metode korelasi tersebut kemudian dilengkapi dengan metode regresi. Nah, analisis regresi ini kita akan gunakan dalam melihat uh, bagaimana hub variable dependent atau variable terikat dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variable bebas atau variable independen. Nah, tujuannya nanti adalah untuk mengestimasi atau dalam bahasa lainnya adalah memprediksi nilai rata-rata variable terikat yang didasarkan pada variable atau nilai dari variable bebasnya. Nah, dengan kata lain bahwa dalam model regresi ini kita nanti kita lihat ada dua bagian besar variabelnya yaitu adalah variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau variabel uh, dependen. Berbicara tentang regresi, kausalitas dan korelasi tentu ini tiga metode analisis yang ada di dalam uh, ilmu statistika memiliki perbedaan satu sama lain. Yaitu, kalau kita hari ini belajar regresi, perbedaannya dengan kausalitas. Regresi hanya melihat hubungan satu arah. Jadi, bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat hanya one way. Tetapi, kalau di dalam analisis kausalitas, melihatnya ada dua hubungan arah. Ya, jadi, ada hubungan sebab akibat antar variabel dalam model. Lalu perbedaan lagi dengan korelasi, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam ilmu atau dalam teori korelasi yang kita pelajari kemarin hanya melihat derajat hubungan atau keratan hubungan antar variabel dalam model yang kita gunakan. Tetapi di dalam regresi tidak hanya sebatas itu, namun kita mampu melihat bagaimana pengaruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, sehingga kita bisa melihat memprediksi. Kira-kira variabel bebasnya nanti mengalami dinamika atau perubahan, pengaruh yang terhadap variabel terikat kita bisa ukur menggunakan output regresi yang kita estimasi. Nah, secara uh, kalau kita lihat tujuan penggunaan regresi ini yang pertama adalah untuk menaksir nilai rata-rata variabel terikat yang didasarkan pada nilai-nilai variabel bebasnya. Ya, jadi kita memprediksi nilai-nilai variabel terikat yang ada dalam model kita. Yang kedua, kita akan melakukan pengujian hipotesis dari sifat ketergantungan antar variabel. Ya, dengan uh, kita melakukan uji apakah uh, sifat variabel bebas terhadap terikat inilah merupakan hubungan ketergantungan yang signifikan atau tidak. Kita lakukan melalui uji hipotesis. Dan yang ketiga adalah untuk memprediksi atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel terikat. Yang didasarkan pada hasil estimasi yang kita lakukan dalam model regresi. Nah, hari ini kita akan belajar model regresi sederhana atau analisis regresi sederhana. Berarti ada yang tidak sederhana. Lalu, perbedaannya apa? Analisis regresi sederhana yang kita pelajari hari ini dikatakan dia sederhana atau simple regression model karena hanya satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, kemudian kalau misalnya kita tambah variabel uh, bebasnya lebih dari satu, maka model regresinya disebut dengan model regresi berganda. Nah, itu kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Dalam mendesain sebuah model regresi, perlu kita ketahui bahwa kita desain atau kita bangun sebuah model regresi didasari pada teori yang ada. Artinya bahwa membangun model regresi tidak hanya sesuka hati, ya se, uh, Pokoknya kita bentuk model regresinya saja tanpa ada landasan teori yang pasti. Jadi perlu saya pertegas di sini bahwa model regresi yang kita bangun harus ada landasan teorinya atau paling tidak penelitian terdahulu yang melihat hubungan ketergantungan antar variabel Nah misalnya kita lihat uh, teori permintaan yang kita pelajari di mikroekonomi. Kita ketahui bahwa teorinya mengatakan jika harga suatu produk, ya... Naik maka permintaan atas produk tersebut akan turun dengan asumsi setris paribus. Atau kalau kita balik jika harga suatu produk turun maka permintaannya akan naik ya dengan asumsi setris paribus juga. Nah landasan teori ini kemudian kita bisa bentuk model regresinya. Jadi karena ada hubungan terbalik antara harga katakanlah x sebagai variabel bebasnya dengan jumlah permintaan atau y sebagai variabel terikatnya, maka kita bisa bentuk model regresinya kurang lebih seperti ini. Nah ada dua model ya, misalnya uh, yang bersifat deterministik dulu ya. Nah dalam uh, analisis regresi yang kita harapkan adalah FRP atau fungsi regresi populasi. Tetapi ada kalanya fungsi regresi populasi ini sulit kita dapatkan. Oleh karena itu kita harus estimasi menggunakan fungsi regresi sampel. Ya, jadi kalau ini B0 ini B1 kita sebut dengan parameternya. Sedangkan B0 kecil, B0 B1 kecil adalah statistiknya. Jadi statistiklah yang menjadi penduga atas parameternya. Nah, ada dua bentuk model regresi di sini, baik FRP maupun FRS-nya yaitu saya sebut dengan deterministik dan stokastik. Perbedaannya apa? Kalau kita melihat model yang deterministik, kita menganggap bahwa hubungan antara x dan y itu adalah hubungan yang pasti, atau dengan kata lain bahwa hanya x lah yang menentukan nilai y. Nah, kalau kita kembali ke teorinya bahwa jika harga suatu barang ya naik, maka permintaannya akan turun dengan asumsi seteris paribus. Dengan kata lain bahwa ada variabel yang lain yang sebenarnya turut mempengaruhi jumlah permintaan, ya katakan misalnya selera, pendapatan, dan lain sebagainya, turut mempengaruhi uh, permintaan terhadap suatu barang, namun pengaruh itu kita anggap ya, uh, tetap atau setiris paribus. Nah, jadi kalau misalnya kita mengakomodir variabel-variabel itu, Ya misalnya kita simpulkan atau kita wakilkan dengan nilai residual epsilon, maka modelnya menjadi model yang stokastik. Ya, jadi begitu untuk FRP maupun FRS. Ya tentu kalau kita akan belajar model regresi yang akan kita analisis nanti adalah model regresi yang bersifat stokastik. Karena hubungan antar variabel dalam ilmu ekonomi manajemen adalah hubungan yang tidak dipastikan, atau hubungan yang tidak deterministik, namun hubungan yang bersifat stokastik. Oke, jadi inilah cara membangun sebuah model regresi didasari pada teori. Nah, silakan nanti Anda kembangkan beberapa teori yang Anda pelajari di ilmu manajemen, atau di ekonomi, atau di beberapa bidang ilmu yang lain. Silakan Anda kembangkan, dan bentuk modelnya kurang lebih seperti ini. Nah, berbicara tentang model regresi yang bersifat uh, apa? stokastik tadi, tentu ada residual yang ada dalam model. Ya, jadi di dalam uh, FRP kita simbolkan dengan epsilon, kalau di dalam FRS kita simbolkan dengan e. Ya, e dan epsilon adalah merupakan residual, sifatnya sama, ya hanya perbedaannya kalau ini adalah parameter dan inilah statistik Nah, apa sifat-sifat yang melekat pada residual itu? Yang pertama, bahwa residual yang ada dalam model regresi yang kita bangun adalah mewakili pengaruh variabel-variabel yang tidak masuk dalam model. Jadi, kalau kita kembali ke model regresi atau teori permintaan tadi bahwa yang mempengaruhi permintaan sesungguhnya bukan hanya harga harga barang itu sendiri, bisa jadi harga barang lain, ya, baik sifatnya substitusi atau komplement bisa jadi pendapatan konsumen, ya dan selera konsumen serta beberapa variabel yang lain. Karena kita tidak masukkan dalam model maka itu diwakili oleh nilai residual. Yang kedua mencerminkan sifat acak yang melekat dalam perilaku manusia. Yang ketiga mencerminkan kesalahan dalam pengukuran dan yang keempat penyederhanaan variabel yang lain yang mempengaruhi Uh, variable terikat, tetapi variabelnya ini atau pengaruh variabel tersebut sangat kecil. Nah inilah kira-kira sifat-sifat yang melekat pada uh, residual model yang kita bangun. Nah setelah kita membangun model tentu kita harus estimasi karena kita tidak bekerja menggunakan FRP melainkan FRS atau fungsi regresi sampel kita gunakan untuk mengestimasi fungsi regresi populasi maka kita harus estimasi modelnya. Dengan metode apa? Ada banyak metode yang ada dalam ilmu statistika ya, pengembangannya dalam ekonometrika. Tetapi pada mata kuliah ini kita akan memperkenalkan satu metode klasik atau metode yang cukup tua yaitu metode ordinary least square. Kita singkat dengan metode OLS. Metode OLS ini adalah salah satu metode estimasi yang cukup lama digunakan dalam ilmu statistika nah bagaimana penggunaannya di mana metode LS ini kita akan gunakan untuk mendapatkan nilai deviasi residual yang sekecil mungkin ya jadi dari model yang bersifat stokastik tadi nilai residualnya kita upayakan deviasinya sekecil mungkin nilainya serendah mungkin oke penggunaan metode LS ini dasari pada berapa asumsi yang dibuat oleh uh, Seorang ahli matematika yang bernama Carl Friedrich Gauss, ya, dimana asumsi-asumsi itu yang pertama bahwa satu residualnya haruslah bersifat uh, normal atau terdistribusi normal. Ya, berarti kalau tidak terdistribusi normal, berarti kita tidak bisa menggunakan metode OLS. Karena di dalam metode OLS mengasumsikan haruslah terdistribusi normal, maka... Metode OLS atau model regresi yang kita estimasi dengan metode OLS ya Kita bisa katakan adalah merupakan jenis yang bersifat parametrik Yang kedua nilai rata-rata residualnya haruslah sama dengan nol. Yang ketiga tidak terdapat serial korelasi atau kita sebut dengan auto korelasi Antar variabel residual untuk setiap observasi yang ketiga, varian dari residualnya haruslah konstan, atau kita sebut dengan homoskedastisitas. Berarti, kalau tidak konstan disebut dengan heteroskedastisitas. Dan terakhir, variabel bebas dalam model, kalau misalnya lebih dari satu variabel bebasnya, tidak boleh saling berkorelasi. Kita sebut ini nanti dengan multikolinearitas, kalau ada korelasi yang kuat antar variabel bebas. Nah jadi inilah beberapa asumsi-asumsi yang mendasari metode OLS ya Sehingga uh, nanti kita harus belajar Apakah uh, atau bagaimana cara mengecek ya Apakah semua asumsi ini terpenuhi atau tidak Nah bagaimana cara mekanisme atau mekanisme kerja metode OLS ini Yang pertama kita kembali kepada model regresi kita yang bersifat stokastik Yaitu YI tambah B YI sama dengan B0 tambah B1XI tambah residual. ya Berarti kalau misalnya kita anggap residual ini adalah, misalnya kita anggap ini adalah Y hat yang kita prediksi, Y hat y topi adalah B0 tambah B1XI adalah Y hat, maka residual ini bisa tulis bahwa YI sama dengan, atau, adalah YI, adalah, atau residual sama dengan YI kurang YI hat. Ya, dimana yi hat itu adalah b0 tambah b1 xi ya, oleh karena itu maka metode ordinary least square ini adalah untuk meminimumkan residual yang dikuadratkan kita minumkan dengan menggunakan teknik turunan agar nilai residualnya ini atau ya nilai residualnya seminimal mungkin Ya, jadi karena kita menganggap bahwa B0 tambah B1XI adalah YI hat atau Y yang kita prediksi, maka nilai residualnya kita bisa tulis sigma residual kuadrat adalah sigma selisih antara YI kurang B0 kurang B1XI dikuadratkan. Hanya uh, memasukkan nilai YI hatnya. Ya, atau dengan bahasa lain sebenarnya kita balikan ini misalnya B0 yang ke sebelah kiri, B1nya ke sebelah kiri jadi negatif, berarti YI kurang B0 kurang B1XI sama dengan EI. Kalau EI kita kuadratkan, kita jumlahkan, maka sama seperti ini. Oke, setelah itu kemudian kita lakukan derivatif nilai residual yang kita kuadratkan terhadap parameter yang kita estimasi. Apa adalah B0 dan B1. ya Jadi kita gunakan teknik turunan di mana turunan residual ini terhadap B0 haruslah sama dengan 1, kemudian teknik atau nilai turunan residual ini terhadap B1 adalah haruslah sama dengan nol. Saya ulang, bahwa residual yang kita kuadratkan kita turunkan terhadap B0, jumlah hasil turunannya sama dengan nol, kemudian sigma kuadrat kita turunkan terhadap B1, turunannya haruslah sama dengan nol. Oke, dengan menggunakan teknik uh, aljabar biasa, maka kita akan dapatkan nilai konstantanya adalah B0 sama dengan rata-rata Y kurangi B1 rata-rata X. Sedangkan koefisien regresinya ada dua bentuk, yang pertama adalah rumus panjang dan yang kedua rumus pendek. Rumus panjangnya adalah yaitu jumlah perkalian XI dengan YI kurangi dengan jumlah XI kalikan dengan jumlah YI bagi dengan N per jumlah XI kuadrat kurangi dengan jumlah XI dikuadratkan dibagi dengan N. Lagi-lagi bahwa ini berbeda dengan ini. Kalau ini XI-nya kuadratkan baru dijumlahkan, kalau ini XI-nya dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, ini rumus panjang. Kita bisa sederhanakan rumus ini dengan menggunakan teknik matematika sederhana menjadi ini. Ya, yaitu B1 sama dengan jumlah perkalian XI dengan YI per jumlah XI dikuadratkan dengan catatan ini XI kecil berbeda dengan XI besar XI bes kecil ini rumusnya adalah nilai XI besar kurangi rata-rata X dan YI kecil ini adalah YI besar kurangi dan rata-rata y Oke, jadi inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai berapa besar b0 dan b1 model regresi yang kita gunakan. Oke, setelah kita dapatkan nilai koefisien regresi dan konstantanya, tentu kita harus lakukan uji signifikansi. Bagaimana kita mengujinya? Tentu menggunakan uji t, yaitu rumusnya dihitung sama dengan. Bi kecil kurangi bi besar ini adalah statistik. Ini adalah parameter dibagi dengan standar error dari statistiknya. Ini ya, dimana nilai t ini nanti kita anggap terdistribusi normal dengan degree of freedom n kurang k. N ini adalah jumlah observasi, dan k adalah banyaknya variabel yang kita gunakan. oke baik setelah kita ketahui uji statistiknya ya tentu nilai bi ini kita anggap nanti nol ya sehingga secara operasional nanti adalah nilai koefisien atau konstanta regresi bagi dengan standar errornya oke nah bagaimana cara mencari nilai standar error konstanta misalnya kita lihat konstanta untuk menghitung nilai t, t konstanta ya standar errornya adalah ini rumusnya standar error untuk konstanta adalah akar pangkat dua dari Hasil bagi jumlah xi besar kuadrat per n kali jumlah xi kurang x bar dikuadratkan. Kalikan dengan sigma kuadrat. Sigma kuadrat ini adalah merupakan nilai dari varian. Oke, kalau standar error untuk koefisien B1, berarti ini ya, kalau misalnya kita ganti ini B0, berarti b 0 adalah ini rumusnya. Kalau kita ganti ini 1, Seb B1 adalah ini rumusnya yaitu akar pangkat 2 dari hasil bagi Sigma kuadrat per ya Sigma atau Sigma dari selisih eksi dengan x bar dikuadratkan ya jadi apa ini Sigma ini adalah merupakan nilai dari varian varian dari residual populasi jadi ini adalah merupakan parameter di mana parameter ini nanti kita akan taksir menggunakan nilai statistiknya. Ya, jadi inilah nilai parameter atau nilai varian residual uh, populasi dan ini adalah nilai varian residual dari sampel. Nah, apa rumus untuk menghitung nilai varian residual sampel adalah hasil bagi jumlah residual yang dikuadratkan per n kurang 2. Oke, jadi inilah rumus untuk mencari nilai T untuk konstanta maupun T untuk uh, nilai uh, koefisien regresinya. Oke, agar lebih paham mari kita ambil contoh soal. Misalnya, kita punya data yaitu data tingkat konsumsi dan pendapatan untuk 10 responden, katakan ABCD dan seterusnya. Ya, jadi, misalnya konsumsi responden A adalah 70.000, pendapatannya rp 80.000, konsumsi responden B adalah 65.000, pendapatannya 100.000, dan seterusnya. Oke, nah maka pertanyaan adalah, estimasi nilai parameter B0 dan B1 dari data di sini ya? Tentu, untuk membangun model ini harus ada landasan teori. Randa teori yang akan kita gunakan di sini adalah teori konsumsi, bahwa konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Tinggi rendahnya tingkat konsumsi masyarakat bergantung pada tingkat pendapatan yang, gitu. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya maka tentu kalau kita kembali kepada model regresinya maka kita harus menggunakan nilai model regresi sederhana tadi kita harus cari nilai b0nya dan b1. Bagaimana caranya? Nah kita kembali ke data ini tadi ya kalau misalnya konsumsinya kita anggap adalah yi, pendapatan adalah xi maka inilah tabelnya tadi kita jumlahkan ya untuk pendapat, konsumsinya adalah 1.100 eh 1.110.000 karena tadi dalam satuan ribuan. Sedangkan kalau pendapatan adalah rp Seluruh 10 responden Oke, nah kalau kita kembali kepada rumus menghitung nilai koefisien Ini tadi rumusnya Ya, B1 sama dengan ini Berarti kita perlu mengalihkan XI dengan Yi Kemudian kita jumlahkan XI, kalikan dengan jumlah Yi Lalu kita butuh juga Uh, XI e yang dikuadratkan, lalu jumlahkan XI e dan baru dikuadratkan. Oke, okay, apa kolom yang pertama kita butuhkan adalah perkalian antara XI e dengan YI. E. Kita bentuk kolomnya XI e kali YI, e. berarti 70 kali 80 adalah 5600, 65 kali 100 adalah 6500, dan seterusnya. Ya, Jadi kalau kita jumlahkan 205 kali 500 tentu dalam satuan ribuan nah berarti ini sudah terjawab nah ini bagaimana nah ini sudah terjawab juga lalu ini bagaimana berarti kita perlu kolom baru xi kuadrat kita bentuk xi kuadrat artinya xi nya kita kuadratkan 80 kuadrat 6400 100 kuadrat adalah 10.000 120 kuadrat adalah 14.400 dan seterusnya kita jumlahkan, jumlahnya adalah 322.000, berarti ini sudah terjawab. Kalau ini, gimana? Tentu jumlah XI, baru kita kuadratkan. n tentu 10, karena jumlah observasinya ada 10. Oke, karena sudah lengkap tabelnya, baru kita masukkan ke dalam rumus, ini nilainya. Ya, jadi jumlah perkalian XI dan I adalah 205.500, Kemudian jumlah xi adalah 1.700, jumlah yi adalah 1.110, kita kalikan, observasinya 10, jumlah x kuadrat adalah 322.000, kemudian jumlah xi adalah 1.700 baru dikuadratkan. Oke, kalau kita serahkan kurang lebih seperti ini, ya kalikan 1.700 dan 1.110 kemudian kita seranakan lagi menjadi begini, ya dan hasilnya adalah koefisien regresinya adalah 0,5091. Oke, setelah kita dapatkan nilai koefisien regresinya, baru kita cari nilai konstantanya, ya. Jadi konstantanya kita hitung dengan rumus bahwa y-bar dikurang dengan b 1 x-bar. Oke, agar lebih uh, kita coba operasionalkan nilai rumus atau menggunakan rumus uh, B1 dengan rumus yang pendek tadi ya yaitu uh, hasil perkalian XI dengan YI kita jumlahkan tetapi XI adalah X kecil dan YI adalah Y kecil. Oke, nah ini rumusnya tadi. Bagaimana cara menggunakan ini ya? Tentu nanti hasilnya adalah sama dengan yang kita peroleh sebelumnya. Oke, berarti kita harus cari nilai X kecil dulu, lalu nilai Y kecil, baru kita masuk ke dalam rumus ini. Oke, bagaimana cara memperoleh nilai X kecil? X kecil tadi rumusnya adalah nilai-nilai X dikurangi rata-ratanya. Oke, karena kita sudah dapatkan nilai rata-rata adalah 170, maka nilai-nilai X ini kurangi dan rata-rata. 80 kurangi 170 adalah min 41, 100 dikurang 170 adalah uh, min 46. Saya ulang untuk y-nya dulu ya, maaf. Ya jadi untuk y-nya kita peroleh ya, y kecilnya adalah ya rata-rata y tadilah 111. Berarti 70 kurangi 111 min 41, 65 kurang 111 adalah min 46. Sembilan puluh dikurangi 111 adalah min 21 dan seterusnya. Berarti kita sudah dapat variabel Y kecil. Kemudian variabel X kecil. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, 80 kurangi rata-ratanya adalah 170, yaitu min 90, 100 kurangi 170 adalah min 70 dan seterusnya. Oke, setelah kita dapatkan Y kecil dan X kecil, lalu kita kalikan ya X kecil, Y kecil, kalikan, ah ini dia, berarti min 41, kalikan min 90, dapatlah 3690, min 46 kali min 70 adalah 3220, dan seterusnya. Kita jumlahkan, berarti dapatlah ini, yaitu 16800. Nah, apalagi yang kita butuhkan, xi dikuadratkan, berarti variabel X kecil ini kita kuadratkan, Ya, min 90 kuadrat adalah 8.100, min 70 kuadrat adalah 4.900, dan seterusnya. Oke Setelah kita jumlahkan nilainya adalah 33.000. Setelah kita dapatkan nilai yang di atas, pembilangnya dan penyebutnya, baru kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 16.800 bagi 33.000 adalah 0,509. Inilah nilai koefisiennya tentu sama dengan yang kita dapatkan dan menggunakan rumus yang panjang tadi. Oke, setelah kita dapatkan koefisiennya maka kita cari konstantanya ini rumus konstantanya y bar kurangi b1 kali x bar. Y bar-nya adalah rata-rata y ya, 111. X bar-nya adalah rata-rata x 170. B1-nya adalah 0,5091. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Kemudian hasilnya adalah ya 24,4545. Berarti konstantanya adalah ini atau kalau kita ringkas hasil temuan kita ya bahwa koefisien adalah 0,5091 dan konstanta adalah 24,4545. Oke. Pertanyaannya apakah nilai ini signifikan atau tidak? Perlu kita lakukan uji signifikansi. Oke, bagaimana cara menguji signifikansinya? Ya, tentu kita harus buat hipotesisnya dulu. Apa hipotesisnya? Hipotesis nolnya adalah bi sama dengan 0. i ini menunjukkan 0 dan 1. ya berarti kalau konstanta b0 sama dengan 0. kalau koefisien b1 sama dengan 0. ya jadi ini uh, rumusan hipotesisnya. Sedangkan alternatifnya adalah bi tidak sama dengan 0. setelah itu kita tentukan tingkat signifikansinya 5%. lalu nilai statistiknya berapa? t statistik berarti ya. nah kita harus hitung terlebih dahulu nilai Uh, apa Nilai residual atau nilai uh, residualnya terlebih dahulu, ya. Oke, okay, karena kita sudah dapatkan nilai-nilai dari B1 dan B0, maka kita bisa hitung nilai residual dari model yang kita sudah bangun. Apa rumus residual? Residual adalah EI sama dengan YI kurang dengan B0, kurang B1, xi. Bagaimana cara menghitungnya? Misalnya, untuk baris pertama ya ye nya berapa 70 kurangi dan b0 yang kita peroleh tadi adalah 24,4545 x1-nya eb1-nya berapa adalah 0,5091 kalikan dengan xi xi adalah 80 ya berarti ini kali 80 adalah -40,728 ya kemudian ini kurangi dengan ini adalah 45,5455 Ya, kita kurangi dapatlah nilai residual untuk baris pertama adalah 4,8175 ya Nah seterusnya untuk baris kedua ya kita hitung ya berarti x y nya adalah 765 ya berarti 65 kurangi dengan 24,4545 kurangi dengan 0,5091 kali dengan 100 Dapatlah 10,3645 dan seterusnya. Oke, setelah kita dapatkan nilai residual modelnya, maka kita kuadratkan residualnya, karena kita perlu jumlah kuadrat residual. Kita kuadratkan 4,8175 kuadrat adalah 23,2831, 10,3645 adalah 107,4229 dan seterusnya. Jumlah residual kuadrat adalah 337,2728. Oke, nah, oleh karena itu kita bisa menghitung nilai resi, uh, varian dari residual. Apa rumus varian dari residual sampel? Ya, adalah sigma kuadrat hat ya adalah hasil bagi antara jumlah kuadrat dari residual bagi dengan n kurang dua. Ya, residualnya tadi jumlahnya adalah 337,2728 N adalah 10 kurang 2 Hasil bagian adalah 42,1590 Berarti nilai varian dari residual adalah 42,1590 oke Dari nilai varian residual ini Kita bisa menghitung nilai varian dari konstanta dan koefisien Nah bagaimana cara menghitungnya? kita ketahui bahwa uh, nilai rumus atau rumus dari konstanta dan koefisien ya, varian dari residual tadi adalah ini nilai ini ya. Lalu nilai varian untuk konstanta dan koefisiennya. Jadi rumusnya adalah sedikit panjang ya. Oke, maka untuk menghitungnya kita perlu alat bantu hitung ini. yaitu adalah XI kuadrat ya. Ini dia jumlahnya. Lalu XI kurang X bar atau y, eh, X kecil ya. XI kecil ini nilai-nilainya. Lalu kemudian YI kecil kita kuadratkan ini tadi nilai-nilainya. ya Oke dari nilai ini kemudian kita bisa menghitung nilai uh, varian untuk konstanta. Apa rumusnya ini tadi ya. Yaitu jumlah XI kuadrat. Tadi sudah kita peroleh nilainya ya. Uh, kemudian. Kemudian N 10, XI yang tadi sudah ada, hasil selisih XI dengan X bar ya. Kita peroleh tadi, lalu inilah varian untuk residual yang kita hitung tadi. Oke, karena kita sudah dapatkan, kita masukkan ke dalam rumus, ini nilainya. Maka nilai varian untuk konstanta adalah 42,4145. Oke, lalu berapa standar errornya? Standar error untuk konstanta adalah kita akarkan aja nilai ini ya Akarkan, dapatlah nilainya 6,5126 Oke, karena kita sudah dapat nilai uh, konstantanya tadi adalah uh, Nilai konstantanya itu adalah nilainya 24,4545 Maka kita bisa menghitung nilai t untuk konstanta Yaitu nilai konstantanya itu adalah 24,4545 B0 ini parameter kita anggap nol Ya kemudian standar error 0,65,1 6,5126 hasil bagilah 3,7549. Jadi T hitung untuk konstanta adalah 3,7549. Oke. Kemudian kita hitung lagi nilai T hitung untuk uh, koefisien. Tentu kita harus hitung terlebih dahulu variannya. Ya, rumus varian untuk koefisien adalah ini. Ya, kita masukkan nilai yang kita peroleh tadi tabel ini nilainya, nilai variannya adalah 0,0013. Kemudian nilai konstan, standar errornya, kita akarkan aja ini, dapatlah 0,0357. Kemudian, kehitungnya adalah, nah ini, untuk koefisien ya, yaitu koefisien tadi kita peroleh 0,5091, bagi dengan standar errornya, dapat nilai t t hitungnya adalah 14,2605. Oke, nah sekarang kita uji ya menggunakan uh, aturan yang kita tetapkan dalam uh, te -apa, distribusi t sebelumnya. Ya karena kita menggunakan hipotesis alternatiflah tidak sama dengan nol maka kita gunakan uji dua arah. Ya kita peroleh nilai t tabelnya dari tabel t ya dan di of freedom n kurang k ya nilai t tabelnya itu adalah yaitu 2,3060 berarti sebelah kanan adalah positif, sebelah kiri negatif nah inilah daerah penolakan H0 ini daerah uh, uh, penolakan H0 juga di tengah-tengah adalah daerah penerimaan H0 oke baik, sekarang kita lihat berapa tadi nilai statistik yang kita dapatkan untuk konstanta misalnya ya, untuk konstanta tadi adalah 3,7549 Berarti di sini kan di daerah penolakan H0. Ya, karena di daerah penolakan H0, maka konstanta kita anggap signifikan. Ya, atau kita tolak hipotesis 0 dan kita terima hipotesis alternatif. Oke. Sedangkan untuk koefisiennya tadi kita hitung bahwa nilai t hitungnya 14,2605. Kurang lebih letaknya di sini. Juga ada di daerah penolakan H0. Oke, sehingga kita bisa mengambil keputusan bahwa karena t -hitungnya, t hitungnya untuk konstanta adalah 3,7549 atau besar dari T tabel, maka keputusannya adalah tolakkan 0 terima H1. Artinya bahwa nilai konstanta tidak sama dengan 0 ya, atau signifikan pada alpha 5%. Kemudian koefisiennya juga, ya, nilai T hitung dari koefisien adalah 14,2605 atau besar dari nilai T tabel, maka keputusan adalah tolakkan 0 dan terima H1. Artinya bahwa nilai koefisien tidaklah sama dengan 0 atau nilainya signifikan pada alpha 5%. Oke, tidak sampai di situ saja, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil regresi yang kita dapatkan. ya Karena kita dapatkan bahwa konstanta dan koefisien yang kita hitung adalah signifikan pada alpha 5%. Maka selanjutnya nilai koefisien konstanta ini kita gunakan untuk prediksi atau kita lakukan analisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Nah, ini kurang lebih begini, ya. Kita ringkas terlebih dahulu model regresi kita tadi, ya. Ini tadi hasil estimasinya, ini standar errornya, ini nilai t hitungnya, ya. Jadi sebenarnya t hitung ini bisa kita hitung dengan ini bagi dan ini, ya. Dapat 3,75049. Nah, sekarang kita baca, karena ini adalah signifikan. Ini juga signifikan. Sekarang kita baca artinya apa? Ya, arti dari 24,4545 ini. Oke, karena nilai konstanta koefisien regresi, eh, konstanta regresi kita adalah dua Ini artinya bahwa rata-rata konsumsi 10 responden adalah dua puluh empat rupiah, dua rupiah. Ya, karena dia satuannya ribu tadi, ya atau 24.000,4545 atau kalau misalnya kita kalikan ribunya ke dalam dapatnya kurang lebih gini 24.454,5 rupiah. Ya, nih nilai konsumsi ini adalah nilai konsumsi pada saat pendapatannya 0. Karena apa? Kalau misalnya uh, ini bukan Y tetapi X ya. Ini adalah X-nya 0. Karena kalau X nya nol berarti ini kali nol tinggal ini konstantanya kan. Berarti kalau pendapatannya nol, ya konsumsinya tinggal ini. Oke. Sedangkan nilai koefisien regresinya adalah 0,5091, artinya bahwa setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 rupiah akan menaikkan konsumsi sebesar 0,5 ini 0,501 atau setiap kenaikan pendapatan sebesar seribu akan menaikkan konsumsi segini, ya. Nah tentu harus ada pelengkapnya asumsinya setiris paribus. Artinya bahwa kondisi seperti ini berlaku kalau variabel lain dianggap konstan, ya. Untuk juga ini harus berlaku. Kita anggap berlaku kalau misalnya variabel lain yang mempengaruhi konsumsi dianggap konstan. Jadi ini kira-kira cara penggunaan analisis regresi ya, model regresi sederhana. Ya, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.